Masih mana sih dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik lagi yes, ya. Nah, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Tidaknya saya pernah menawarkan keseriusan meski akhirnya disesuaikan. Oke, okay guys, langsung lanjut ke preset yang kedua. Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga. Oke lanjut ke preset yang keempat Kucil Funky Remake. Oke lanjut ke berita yang ke lima. Oke okay, lanjut ke berita yang keenam. Oke, lanjut ke preset yang ketujuh. <SILENGALAN> Oke, lanjut ke preset yang kedelapan. <SILENGALAN>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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 ya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 lanjut ke preset yang ke-17 ngapain cari yang baru kan masih ada ganggu <guluh> <guluh> oke OK, guys mungkin segitu aja presidenya ada 17 oke OK, sampai jumpa lagi di video selanjutnya